Petugas jambu kristal yang ada di desa Kajoran mengumpulkan dan memanjakan jambu yang hasil panen saat petik musim panen saat ini. Mereka akan mengerjakan secara profesional bagaimana cara petik buah dan pengunjung wisata di alam bebas jambu kristal kecamatan Karanggayam, desa Kajoran. Mari sahabat kita jalan-jalan menuju di kota Karanggayang tentunya wisata religi dan wisata alam bebas tentunya kita akan menuju ke wisata alam bebas yaitu kebun jambu kristal tanpa biji rasanya yang manis dan segar dan tentunya anda akan bisa memetik sendiri dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Di sana Anda akan dimanjakan bagaimana selama perjalanan dari kota Kabupaten Kebumen, Anda ke arah barat menuju kota Karanganyar dan langsung ke utara hingga sampai ke Karanggayam dan menuju ke desa Kajoran. Mari kita simak selanjutnya Ini adalah jambu kristal yang sudah dikumpulkan oleh petugas jambu kristal yang ada di kebun Begitu besar dan segar tentu rasanya akan manis Relatif besar dan kecil karena buah tumbuh dengan alami Pemilik kebun jambu kristal adalah Bapak Aan. Tentunya tepat di pinggir jalan aspal sebelum memasuki desa Kajoran. Jambu yang begitu besar sudah dibungkus plastik. Perawatan jambu yang luar biasa. Ini berbagai petugas jambu kristal yang sedang memetik dan memanen saat kami berkunjung secara kebetulan petugas akan memberikan tutorial dan bagaimana cara memetik buah kristal yang benar dan baik dan bagaimana cara mengumpulkan buah jambu kristal serta bagaimana sahabat apabila akan berpetualang wisata alam bebas jambu kristal melalui lorong jalan yang tidak akan merusak daripada pohon jambu serta tanah gundukan yang dilarang dan diizinkan untuk dilewati oleh pengunjung tentunya petugas kebun yang profesional mulai dari awal penanaman, perawatan, pemupukan, serta pembungkusan plastik dan hingga panen raya saat ini mereka profesional dalam memberikan bagaimana Anda akan mengetahui tentang edukasi jambu kristal tanpa biji petugas jambu kristal akan menyambut bagaimana tentang pertanyaan-pertanyaan daripada pengunjung wisata alam bebas Anda akan dimanjakan pemandangan yang begitu luas lahan yang terbentang seluas tiga hektar. lu Mari kita lihat bagaimana petugas kebun jambu kristal yang sudah memetik langsung dari pohonnya dan dikumpulkan di rumah pemilik kebun jambu kristal tanpa biji yaitu Bapak Aan petugas yang sudah melaksanakan inovasi, kreasi, dan modernisasi jambu kristal secara profesional mereka selalu memanjakan buah dari hasil panen tidak boleh kasar selalu berhati-hati akan menjaga mutu dan kualitas Jambu yang sudah dibungkus oleh plastik akan menjaga daripada unsur kesehatan apabila kita langsung dikonsumsi di tempat. Anda bisa langsung membelinya di sini dan bisa menikmati jambu kristal. Tentunya sangat terjangkau, tepat di pinggir jalan dan mudah dilihat oleh pengunjung. Wisata jambu kristal alam bebas yang ada di desa Kajoran Terlihat dengan seketika dan mudah dicarinya Semuanya akan mengetahui pemilik jambu kristal dan akan terkenal di kecamatan Karanggayam. Para sahabat, tentunya Anda bisa membawa pulang buah kristal dengan memetik sendiri dan ambil sendiri Selamat datang dan selamat mencoba Untuk berlibur dan berwisata di Jambu Kristal Desa Kajoran milik Bapak Aan Terima kasih sahabat yang sudah hadir Dan menonton informasi Tentang keadaan Jambu Kristal yang ada di Desa Kajoran